Minta minta uang kemana? Nah, maling lo Siapa yang maling? Ini iyalah maling Ya konyek Mbak, yang provokaten Lo buka. yang provokator kan gue bilang Lo anak mana? Ngapain lu memein kesini? Mbak, lo mendingan kesini? anak ba, bojong kesini-sini? Gak bang, gue bang, gue ngantri jerong bang Lo bego Mau lo rame? Gue panggil massa sini Tunggu lo, gue tahan Lo jalan, motor gue tahan Enggak boleh pergi lo. Mbak, tolong Mbak. lu ke sini, nah, semua, gua gak mau. Bos. yang jagain kok sini siapa sampai semua. Nah, siapa? Kamanan apa? Pak? Wajib saya disuruh sama Om Koko. Dan saya enggak ada dapat sama Bang Ali. Lu kenal gak sama Mas Koko? Bertukuin saya mane? Nama asli Mas Koko siapa? Mbak, ini, mbak, Gua nanyain sama Pak. Pak mbak, Pak. Ini seriusnya. Ini Pak, kondisi di conden. ngurus keluarga ngurus gini dah sini dah nyali lo goblok nyali sotoan kita hukum dan apa lo kenapa papa putar gir gir ini gir usah begitu Uuuh. apa? papa enggak deh dia nga, aja ngaten WA ngaten gini Ali oh, gua mau apa ente oh, ngatenin duluan Eh, panggil Ubay, panggil Ubay. Dia cari mau Ubay juga. Tunggu lo. Tunggu. Cari Ubay. Suruh-suruh polisi juga suruh sini. Bayu Amanan lu siapa? Lu keamanan. Saking jaga keamanan. Bang. Saya kalau enggak disuruh bakal jalan. Demi Allah. Kecamatan hancur tuh, kecamatan hancur. Ini sudah kecamatan hancur, Bang. Lu lu orang ngene. bojong, Bang. Hah? Ya, lo bojong-bojong, saya tahu lu. Wah, sama hari ini, Mbak.